marah sangage sane poli mundut sampun leha ngambil <string> tangane muke punika mande becikan Pihar nganggi, pihar nganggi, halon, halon. Halo, sami kulit jagi, pacang, ya Halon-halon, luman Halon-halon, kan halon, halon, halon. Memang lagi, alhamdulillah. Memang lagi, dua-dua memang <tuh> <tuh> sabun, alhamdulillah. <tuh> sabar, pulihkan sangir sangaran sangat rendah. Puluh, puluh, g. Sabar, sabar, nih, gareng. Memang lagi, memang yang dalam. Yang dalam, sudah daging Jangan dong semuanya ganteng-ganteng, makanya cuma Nah, Nah, Eh, penyaca. wajan-wajan sarang. sana tak sinolingge. Sabun pedagang asam lebih curang turun ya neng turun nama kami daging yang asap turun sabun Diki Diki boleh boleh ah niki mundur boleh boleh boleh boleh jatuh bos jatuh Gere Aris, maleh. Dah nikmat maleh. Membagi sahaja, bagi tuh sambung, sambung mereka sambung, sambung rumah mereka sambung. Mangradap rumah orang memarki, mangkin rumah Sare mangkin, majang reng, aji magu, mangdoew kemudian nyujur mengenai ini ngambungin orang pelinggih suang-suang terus malah ya bos jadi aturan nyarakan mendam pedagingan mereka sambut ini rares memburua daksina pang tiga ini dengan pang tiga sesambune pang tiga ke rares nyujur pelinggih suang-suang Balai Jepos, ini jadi kelingyang yang Sanda rangsang orang agung, menikmati tanggung agung ria, sehapun mentang Ini dari pucat, ini kena pesaran, ini peranda istri jadi pacang tedut Jadi pacang menem perdagangan ini ke Kesaran ini nantuk bangku dalam, sarang jerukun desa ini ke Gers Jika gers dia puncak ni